Ini polisinya air, air laut, ya. Beliau slogannya Pak Tarigan ini slogannya begini, di laut kami jaya, di darat kami buaya, di rumah tak berdaya. <SILENCIO> <SILENCIO> Itu pola <air> otak. <SILENCIO> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin nasta'inu ala umurid dunya wad din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'an Ibu bapa, saudara-saudara sekalian Teristimewa yang kita hormati yang mewakili Bapak Kapolda Sulawesi Barat Bapak Kombes Pol Beni dan Irwasda Dan juga dari Polairut Pak Tarigan Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Jangan ini panjang-panjang Bu Tuh. Pertama Ibu, kalau hilang motor tak Siapa kita cari? Siapa? Polisi Rumah dirampok Polisi Anak dibunuh Istri diperkosa Harta dijarah Siapa dicari? Polisi Pengapal Quran? Nih. Bukan Siapa dicari? Polisi. Polisi Nah ada gempa seperti ini Siapa kita datang iki? Polisi. Mana anggota DPRK? tadi PRK? Nih. Kayak Najib Siapa? Polisi Maka saya Ibu-ibu sering nonton saya? Sering Sering, sering lihat saya ceramah? Dan saya yakin, kalau bukan polisi yang ngundang saya di sini, susah saya datang. Oh, yeah. nah, Pak Kapolda minta Ustadz, kita ini ada acara penyerahan bantuan. Tolong Ustadz datang mewakili saya. Subhanallah. ya, Maka Ibu Bapak bersyukur kepada Allah. Saya mau lama-lama. ...mau undang orang masyarakat seputar sini supaya datang kita. Tapi apa boleh buat? Tidak boleh. Kenapa? Ada musuh bersama kita yang selalu mengintai. Kalau perampok bisa ditahu, oh itu orangnya. Ini tidak dilihat. Kalau perampok bisa dilihat, ini musuh luar biasa. Dan sampai sekarang tidak ada obatnya. Perampok ada obatnya, kasih polisi lari. Tapi Corona... Polisi saja takut, ya toh, ah, maka tidak boleh orang lama-lama ya. Alhamdulillah kehadiran Bapak Kapolda melalui Pak Irwasda dan Pak Dir Polairud cocoki Pak Tarigan. ini polisinya air, air laut, ya. Beliau slogannya Pak Tarikan ini slogannya begini di laut kami jaya. ...di darat kami buaya. Di rumah tak berdaya. Itu pola <tangan> Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian ya. Satu. Tidak ada musibah yang tidak ada maksudnya. Ada yang hafal Asma'ul Husna? Sebagian. Coba lihat itu Asma'ul Husna. Ya Allah... Ya Rahman Ya Rahim Ya Salam Subhanallah Wabihamdihi Subhanallahil Adhim Maha pengasih Maha penyayang Maha pemberi Maha pemaaf Maha kaya Maha Penyantun, Semua maha Tidak ada Maha kasih gempa Tidak ada tuh Maha bakar rumah Semuanya baik Lalu kenapa Allah hadirkan bencana seperti ini? Tujuannya tiga. Satu ujian. Ini sekolah tuh. Nah, mana guru? Biasanya kalau mau naik kelas satu, dari kelas satu naik kelas dua ada apa? Ada ujian. Sekarang ujian online. Bisa mimat contek. Huh? Gurunya mengajar, muridnya makan indomie. Belajar online, nggak masuk di akalku. Ya kan? Pasti mau naik kelas. Kalau mau naik kelas pasti ujian. Sekarang ini polisi yang ada di tempat kita ini ada dua yang paling tinggi pangkatnya. Kombes. Komisaris Besar Polisi. Tiga bunga-bunga. Untuk naik satu bintang. Oh, lama Pak ya. Lama. Ujiannya berat. berat. Nah, Bapak Kombes sudah berapa tahun? Sudah enam tahun. Sebelum nah, tahun. <tuh. Tuh. Tiga tahun. Nah, untuk naik. Perlu studi lagi, perlu ujian, perlu di ya ujian fisik, ujian mental, ujian otak. Untuk apa? Naik satu bintang. Nah Allah kasih musibah seperti ini, tujuannya apa? Allah mau naikkan derajat kita. Kalau dia selama ini rajin sholat, rajin puasa, baik sama orang. Tiba-tiba kena gempa, hancur rumahnya, diuji. Apakah setelah gempa dia kembali tidak beriman kepada Allah? Apakah setelah gempa dia maki-maki Allah? Ya Allah, kenapa saya kau uji? Kenapa bukan itu tetanggaku? Dia penjudi, dia perampok, dia tukang gosip. Kenapa rumahnya baik? Saya tidak. Eh, tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena dia mengeluh. Tapi kalau dia lulus, dia akan berkata... ...innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah segalanya akan kembali kepada Allah tujuan pertama diuji kok lolos jian maka memahmuda angkat derajatmu setengah mati enam tahun kombes naik bintang satu naik derajatnya menjadi waka Polda Amin bilang kita wamin wa amin. dua tujuannya apa sudah diuji ditegur ada polisi pinggir-pinggir jalan, per per per, kalau melanggar. Kondanya ini rambu-rambu, saya lihat pak. Kenapa kok lambat? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kok tidak laciya? Bapak sembunyi di tikungan. Di prisa simnya ada, ada, prisa stengkanya ada, prisa pentilnya ada, semua lengkap, tetap ditilang. Kenapa bapak tilang saya? Saya tidak suka lihat mukamu. <tolong> <tolong> <tolong> ini polisi paling India... Bukan polisi Indonesia, coba polisi Indonesia datang lagi. Besuki, eh, dua kombes ditemani Das latif, Bukan kaleng-kaleng, ternyata gitu? luar biasa. ah Sudah ada polisi melanggar, ah, diperiksa sama Propam, dipanggil sama Propam. Periksa kok, kenapa ada itu? minta komentar di jalan, bikin malu institusi. Periksa. Saya minta pak sama istriku mau melahirkan kasihan. Tidak cukup biaya. Kita tahu misalnya sebagai polisi 5 juta saja kasih gajinya. Cicilan mobil pak. Anak saya mau sekolah. Ya apa boleh buat pak saya terpaksa. Saya mohon maaf. Akhirnya keputusan. Oh kau dimaafkan. Jangan kau lagi ulangan. Kalau kau diulang di penjara kok. Kita kira itu polisi tidak ada penjaranya. Ada juga polisi di penjara. Meskipun tidak dipecat. Nah, Allah uji. Satu ujian tadi yang kedua ditegur. Dia yang salat, dia juga korupsi. Dia yang puasa Senin Kamis, dia juga makan uang riba. Ah, ditegur, kembali kau ke jalannya lurus. Nah, tujuan kedua. Tujuan ketiga apa? Ah, dihukum. Siapa yang dihukum? Dia pembuat maksiat, dia pembuat dosa, mensyirikkan Allah, pergi kasih makan-makan di sungai. Mapek masorong -ma -ma Nabi bilang orang tu. Ah ditegur, dihukum, Cak! Hancur rumahnya, kena gempa, maka dia dihukum. Pertanyaan, ini gempa di Majene dan Mamuju ujian, teguran atau hukuman? Kira-kira ujian, teguran atau hukuman? Eh, yang bisa jawab kembalikan ke diri masing-masing. Kalau dia banyak dosanya, ah ditegur. Kalau dia tidak ada amalnya, dosa aja dia kerja, dihukum. Kalau dia baik agamanya, gempa eh diuji. Ada orang di kampungku, bu rajin sekali su pencuri, suka menipu, suka selingkuh, ngambil barangnya orang, panggosip, tidak pernah salat, hancur rumahnya datang. Ustaz diuji kain ini ustaz? Dalam mati bukan diuji, dihukum kecelakaan. Nah, sekarang Mari ambil sikap masing-masing jalan terbaik adalah dengan bersabar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, sudah lulus seperti ini, maka kita kembali ke rumah masing-masing, perbaiki diri, perbaiki bertetangga, jaga lingkungan. Jangan hidup di pesisir dekat-dekat sungai karena kalau longsor nah, kena, git, cari lokasi yang baik. Kemudian baik-baik sama manusia. Dan yang paling penting. Alhamdulillah kita lolos dari musibah bencana ini. Tapi ada bencana yang sangat besar. Namanya Corona. Pakai ki masker masker. Pakai masker ini masker enak sekali. Menghindari kita debu. Menghindari kita uh, yang kotor, yang mulut-mulut alergi. Ya, seperti saya, saya senang pakai masker. Kenapa dengan masker tidak Anda lihat? Orang hidungku pesek, ya pakai key masker. Jangki lagi, ada bilang, "Ah, ini corona, balai-balai gini, ini hoax." Kalau ada yang tidak percaya ada corona, saya bawa ke di ruang isolasi.